Alhamdulillah Ketemu lagi dengan Joko 25 Siti Farm Klinik Tani dan Aglonema. Alhamdulillah marilah kita panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat nikmat umur panjang sehingga kita dapat membuat konten, mudah-mudahan konten terbaru ini bisa membangun aspirasi kita untuk berbudidaya tani secara umum. Di kesempatan kita akan berbincang dengan Bapak Dosen Pak Muncarno selaku dosen dari Vikip Unila Fkip Unila Lampung dan Pak Muncarno ini uh, beliau seorang dosen dan hobi untuk berbudidaya tani di sini kita akan akan bertanya bagaimana mengatur waktu antara mengajar dan berbudidaya tani oke Pak Menjarno ah, dalam proses mengatur waktu nih Pak di awal kira-kira untuk berbudidaya dan ber, ber, mengajar itu gimana Pak? Terima kasih Mas Joko Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh> ada pertanyaan yang bagus dari Mas Joko bagaimana cara mengatur waktu antara kegiatan mengajar dan Bertani Mas ya. Iya, bertani Pak hmm, Iya, Kebetulan saya salah satu diantaranya adalah uh, Pegawai yang Senang hobi bertani Ye. Sehingga Saya merasa Terpanggil Untuk melaksanakan kegiatan ini Karena dari naluri saya keturunan dari orang tua Kemudian masalah waktu Ye. Waktu Melakukan kegiatan pertanian itu, saya kayaknya tiap hari itu tidak ada waktu yang begitu nganggur gitu, terjadwal, terjadwal, terjadwal. Capek enggak, Pak? Ya. Alhamdulillah, karena senang Mas Joko. Karena senang. Karena senang, saya itu enggak, enggak capek, enggak capek. Hmm. Yang penting hobi dulu, kan? Ya, gitu, hobi senang ya, dan enggak capek. Ya, gitu ya. Pak ya. Saya tuh pekerjaan pertanian, mungkin kalau dihitung hitung ya belum tentu untung. Tapi keuntungan saya adalah karena saya itu senang senang terhibur, terhibur contohnya aja, sampai tadi pagi Mas Joko habis subuh habis, subuh, saya udah ke Mas Joko ah. kerjaan apa saya itu nyirami berambang cukup diputer kerannya udah udah disiram itu, itu satu diantaranya ah. jadi ke sawah itu pekerjaan saya yang sangat rutin nah kemudian saya salah satu diantara warga petani yang ada di Lampung ini uji coba menanam bawang merah bawang merah Uh, bawang merah kira-kira gimana Pak prospek kedepannya kalau di Lampung Pak ya, Alhamdulillah cukup menjanjikan menjanjikan saya penasaran Mas Joko dulu waktu saya belum mencoba nanam Bagaimana ya nanti kalau nanam bawang merah ini pemasarannya Bagaimana cara-cara menanamnya setelah saya yang lihat Google di YouTube saya lihat di Video dan sebagainya saya berlatih dari situ sehingga saya bisa mencoba menanam bawang merah. Kemudian masalah pemasaran bagi saya nggak ada masalah masalah untuk uji coba pertama kira-kira diawali pada kapan itu Pak? Nah, bulan berapa ya Pak? Eh, sekitar beberapa bulan berapa? Sekitar bulan 5. Bulan 5 berarti sudah hampir 5 ya, bulan Pak ya? ya? Sekitar beberapa lima bulan. Hmm. Eh, saya itu oleh PPL daerah, PPL dinas. Pertanian, Pertanian di Lampu Tengah oleh Bu Ambar Ditawari, Pak Muncano silahkan Saya jatah untuk tahun ini Pak Muncana menanam bawang merah sebanyak satu hektar Waktu itu Waduh saya ngomong dengan Bu Ambar Bu, saya belum punya pengalaman Kalau saya satu hektar saya belum berani Saya akan mencoba dulu Nah waktu itu saya menanam Kira-kira satu, satu kintal lah Satu kintal bibit mm -hmm. Dengan berbagai Pengalaman yang saya boleh dari brebes, dari video dan sebagainya, maka saya car, coba menanam bawang merah. Alhamdulillah, kalau nggak salah waktu itu bibit sekitar 80 kilo. Itu panennya luar biasa bagi saya, karena saya belum pernah menanam bawang merah. Produksi itu pada saat itu dapat berapa, Pak? Dari 80 kilo benih? 80 kilo benih itu luar biasa dapatnya, itu menurut saya. Dapat 1 ton, 1 kintal, Mas Jokot. 1 ton, 1 kintal, berarti rata-rata per kilo itu menjadi sepuluh kilo pak iya kurang lebih seperti itu sepuluh sampai kan? 12 kilo iya, luar biasa waktu itu uh, di situ pak terjadi kendala nggak untuk di awal awal awal awal masa belajar budidaya bawang merah pak nah, pada awal awalnya saya dipandu oleh pengalaman saya dari berbagai dan itu cara penyiramannya penyiraman penyiramannya nah waktu penyiraman kalau bawang itu masih usia mudah antara satu hari sampai dua minggu kan harus rutin disiram pagi-sore pagi-sore gitu mm -hmm. nah kebetulan di sawah saya sudah saya siapkan tower tadi saya tinggal membuka tower aja sudah bisa menyiram dengan dirinya mm -hmm. Alhamdulillah uh, tidak masalah pak ya nah nomor pertama pengairan tidak masalah, tidak masalah. Tidak. nah orientasi kita kan di Brebes nih pak yang di mana agregat tanah Brebes sama di Lampung pada yeah. umumnya kan sangat berbeda yeah. nah cara mensikapinya supaya dia mau berkembang Atau mau membuat Apa itu pak namanya pak ya Mana ya mana hmm. apa gimana itu Gimana pak kan kan kontur tanahnya beda Oh iya Saya mendapat petunjuk dari PPL Kota Metro waktu itu Supaya anak itu besar Dan bagus Itu harus dikasih eh, Apa ya merang kalau merang. Merang, merang. kita merang sekam-sekam lah sekam, sekam sekam sekam busuk itu ditabur dulu di atas tanah setelah itu baru ditanam berambang dengan tujuan supaya pengembangan umbinya itu lebih lebih cepat lebih bagus lebih cepat, alhamdulillah lebih saya coba membaik untuk yang pertama kali saya tidak ada masalah tapi dulu waktu belum mendapat petunjuk dari PPL saya pernah mencoba gagal saya coba lagi gagal lagi nah faktor nah. kegagalan yang uji coba pertama dan kedua itu Pak itu kalau menurut analisa bapak gitu kan itu faktornya dari dari mananya apakah dari tanahnya atau dari mm, cuaca sehingga belum ketemu kan gitu, mm -hmm. terima kasih mas joko pengolahan tanahnya mas yang belum belum sama sekali belum bisa sama sekali jadi pengemburan tanah saya belum bisa yang canggul mm -hmm. seperti biasa kemudian nyiramnya ya, saya nggak ya. tahu kalau nanam bawang merah itu disiram sehari dua kali itu saya siram mm -hmm. Tiga hari sekali, tiga hari sekali Nah bibit 40 kilo waktu itu ya panen Tapi hmm. cuma dapat 6 kilo 6 kilo Karena per Per 40 kilo bibit 40 kilo dapat 6 kilo, itu gagal yang pertama Gagal yang pertama hmm. Terus kalau yang kedua pak, ini pengalaman nah. kegagalan yang kedua Yang kedua Itu teknis saya kurang kurang pas Waktu itu secara nanamnya apa ya Terlalu rapat mas. Oh, terl Jarak tanamnya terlalu rapat Sebenarnya ideal jarak tanamnya itu berapa, Pak? Kalau untuk bawang merah, ini kalau menurut pengalaman teman-teman yang ada di Brebes itu, kalau musim kemarau, kemarau itu 15, 15, 15, 15 kali 15 cm. Kalau musim rendeng rendang, penghujan, 20, sekitar 20, 20 kali nah. dua. Nah, waktu itu saya tanam rapat gitu aja. Nah, waktu saya tanam rapat itu, waktu perkembang saya lihat memang bagus, bagus sekali, tidak dari jauh bagus, tetapi setelah panen, hasilnya... Ya panen, tapi enggak uh -huh. maksimal, hasilnya kecil kecil. Jadi umbinya. tongkolnya, tongkol pak, apa mm. umbinya itu nggak gelem, nggak mau pecah gitu pak, yeah, ya. Gak gelem mana gitu ya intinya yeah. seperti itu. Mm. Terus perlu nggak pak kalau kan tadi pakai merang, yeah. kalau pakai sekam bakar gimana pak? Well, lebih bagus, Mas. lebih bagus, lebih bagus. Kalau bisa sekam, sekam tadi campur dengan sekam bakar mm -hmm. itu bagus untuk mempercepat pertumbuhan. Pertumbuh. Mm. Kalau yang tanaman sekarang pak hilang ya, lagi dibudidayakan kira-kira sudah umur berapa? Uh, kalau yang ini yang menanam kemarin ini baru usia hari Minggu, sekarang hari apa mas? Minggu. Hari Minggu sekarang hari Rabu. Minggu senin, Selasa, Rabu uh, sudah umur empat hari. Empat hari setelah pindah uh. tanam dan itu dari umbi, pak ya? Dari umbi, ya. Uh, umbi ini kita beli atau kita memang sudah membuat benih sendiri, uh. pak? Kalau untuk umbi bawang. Kebetulan untuk umbi yang sekarang ini saya mencoba yang bagus, saya mendapat kiriman saudara saya itu dari Klaten mas dari Klaten dari Klaten dari Jawa sana saya minta uh -huh. untuk carikan bibit yang bagus kalau untuk varietas gimana pak ada ada kriteria khusus tidak nih pak kalau untuk di bawang merah mungkin kalau kita berbicara padi ada ir lah ada inpari lah nah, hmm. kalau untuk bawang merah gimana pak ada enggak kira-kira saya belum begitu khusus. pengalaman hanya mencoba aja hmm. kalau kemarin itu saya dari Brebes uh -huh. itu ya bagus. Kemudian yang sekarang ini saya varietasnya bukan dari Brebes, dari mengambilnya eh, dari daerah Tawangmangu. Tawangmangu. Katanya bibit itu dari Thailand, kata teman hmm. saya itu. Nah keunggulannya Pak untuk untuk yang kedua ini untuk tanaman yang sedang kita budidayakan kan kita kemarin pakai hmm. varietas dari Brebes nih. Iya. Nah sekarang kita pakai varietas baru yang informasinya dari Thailand. Nah kira-kira keunggulannya apa kok Bapak? memilih hmm. untuk varietas itu. Informasi yang saya terima dari Brebes kan eh, agak panjang-panjang dikit bawangnya. bawangnya. Tapi kalau yang dari dari informasi yang saya terima dari Thailand yang saya ambil dari Tawangmangu itu bundar-bundar, Mas. Bundar, Pak. bundar gitu. Hmm. Hmm. Terus kalau nanti pe, apa nggih, pemecahan umbinya itu kira-kiranya lebih keren yang mana, Pak? belum tahu juga Pak belum ya tahu, belum tahu karena masih tahu, mencoba ya. katanya sudah nunggu 25 hari Mas oh akan kelihatan hmm? uh, hasil dari pertumbuhan tanaman itu di umur 25 hari setelah pindah yeah. tanam pipit mm, inilah contoh hasil panen bawang merah Bapak Mujarno yang telah dibudidayakan di musim pertama tahun 2021 dan di sini juga hasil panen sangat membantu Lingkungan dalam hal uh, tenaga kerja, pudel uh, bawang merah, uh, tapi informasinya, Pak, selain nanam bawang, Bapak kan juga nanam cabai. Oh, iya, ada ternak. Nah, cabai nah ini, ini kan suatu kegiatan yang lumayan rumit, apalagi kegiatan Bapak selain uh, ngajar di kampus. Nanam bawang, nanam cabe, nanam jagung manis. lah ini saya sendiri bingung, Pak. Nah gimana nih cara cara menyayangi tanaman hmm. itu dan semuanya bisa dapat kasih sayang yang sama? Iya, terima kasih Mas Joko. Yang jelas saya punya anak buah. Oh, okay. mitra, mitra, mitra, mitra. Itu, mitra kerja, empat keluarga. Kalau satu keluarga itu suami istri, kan sudah delapan orang. Alhamdulillah. Okay saya bisa memberi pekerjaan kepada delapan orang itu mm -hmm. ya hampir tiap hari kerja di tempat saya jadi nggak putus? nggak, nggak putus, enggak ada aja Ada. Uh, pokoknya terus okay. mamon, enten mamon gitu. ada ada, Kaki, ada kan? misalnya hari ini, kemarin kan bawang merah okay. uh, selesai nanam uh, sebelum bawang merah tapi capi, capi selesai, mm -hmm. bawang merah bawang merah selesai, dia saya suruh mupuk jagung mupuk jagung, Jago, jagung Ia, manis jagung Kemudian, berikutnya lagi, saya suruh obat uh, jagung, jagung ya, bukan manis, jagung, uh, jagung, uh, jagung pahit lah ya, Pak. Eh, ya ya kan? jagung lupanya. pakan, ya, <laughs> jagung pahit, jagung pahit, jagung pahit. Ya. Nah, itu kan sangat luar biasa, Pak. Hmm. Ya, tidak, tidak semua petani yang benar-benar petani mampu. Hmm. Nah, Bapak kan selaku, selaku juga. Uh, pengajar kan gitu kan bertani dan kayaknya Bertaninya enggak main-main intinya seperti itu Pak intinya bertaninya serius dan lain sebagainya sekarang apa sih Pak yang dirasakan dari itu Pak antara mengajar dan bertani hmm. kan kita bersimbiosis nih yeah. jalan bareng nih yeah. nah yang dirasakan apa Pak Terutama sekali ya mas mm -hmm. Ya karena tani itu satu keturunan dan seneng mm -hmm. itu ya seneng itu tadi Kadang-kadang iya. ya Kalau hasilnya Ya kadang-kadang juga rugi Tapi mm -hmm. alhamdulillah walaupun rugi saya bisa uh, Mengasih upah kepada tenaga yeah. kerja itu Saya bersyukur banget bisa yeah. menolong mereka Minimal kita bisa membantu mm -hmm. yeah. ke aktivitas keluarga mm -hmm. Yang lain pak yeah. Tetapi nah ini kita berbicara rugi nih pak Kan rugi tadi ada faktor, kalau ya. menurut Bapak Faktor yang paling dominan Karena kita bisa dikatakan itu Samben Pak ya, ya. samben Dan banyak yang diupayakan Untuk tanamannya, itu kerugian-kerugian Itu faktornya dari apa Pak hmm, Terima kasih Mas Joko uh, Untuk sekarang ini, mungkin karena Panen itu bersamaan ya Kita tidak bisa mengatur jadwal nanam contohnya sekarang ini lagi panen rame-ramanya panen itu panen padi ini pak bukan panen jagung panen. oh panen jagung, panen jagung. Mm -hmm. itu antara lingkungan saya daerah saya dengan daerah Jawa Barat itu tidak mm -hmm. uh, nanamnya panen itu bersamaan mas Joko oh, jadi dari Brebes panen dari Jawa panen dari sini mm -hmm. panen akhirnya kan ke Jakarta hampir hampir nolak ya. berarti kelebihan produksi. Iya, bagi. overdosis ya. Overdosis produksi iya. sehingganya hukum pasar mengikuti. Harga iya. barang banyak harga turun. Itu. Iya. Tapi kalau untuk yang faktor dampak iklim, Pak, faktor dampak iklim atau faktor faktor perubahan cuaca itu gimana, Pak? Sangat mengganggu apakah bisa mensikapinya, Pak? Kan sekarang kadang-kadang ini bulan Agustus nih Pak. Sekarang bulan Oktober yang seyaknya curah hujan tinggi banget, hmm. tetapi curah hujan kemarin di bulan Agustus dan september. Loh. Nah itu ada pengaruhnya nggak Pak di tanam? Itu bermasalah mas. Sangat bermasalah. Bermasalah. Dugaan petani seperti saya, <laughs> kalau sudah mulai bulan Agustus nang biasanya kemarau mas. Itu Panjang nggak? Kemarau panjang, kemarau panjang e, dan tiba-tiba hujan-hujan lebat. Hujan, hujan lebat dan berturut-turut. Berturut-turut. Berturut-turut dan gitu. Sehingga oke. orang kecolongan. E, karena kemarau orang akan tidak nanam tidak hmm. ada tanaman di lingkungan sawit jarang tanaman tapi tahu-tahu hujannya bagus Tempainya. nah harga jagung mencapai 4.000 per kilonya jika lah itu jika itu bareng-bareng nanam nah setelah ada hujan sini hmm. nanam, burbus nanam, jawa nanam nah overdosis di Jakarta overdosis, sekilo cuma 800 perak saat ini 800 perak Pak? 800 perak untuk di pasar induk? iya Bukan di dia no di, di harga petani. Petani. petani, harga petani paling tinggi seribu rupiah. Tapi kebetulan saya nggak nanam karena hmm. saya, saya nunggu informasi dari Jawa dulu. Ah. Di sana musim apa? No. Hmm. Jagung udah mulai apa ini? Makin ini gini Nah saya nunggu setelahnya. Nah sekarang saya nanam. Sekarang baru nanam. nanam. Umur berapa hari pak untuk jagung manisnya? Jagungnya uh, sekitar 8, 10 hari. 10 hari. Sepuluh hari ini sudah mulai pupuk pertama. Nah, pupuk ya. pertama ya. Uh, uh. Jadi, jadi sangat luar biasa. Uh. Bagaimana membagi waktunya bapak dalam ber apa ya beraktivitas di sekolahan dan di lahan. Iya. Tetapi kalau untuk saprodi pak, untuk saprodi kira-kira untuk kecukupannya gimana pak? Mungkin ada yang ada masukannya kan gitu pak? Mungkin faktor kita mencari pestisida atau mencari pupuk itu gimana pak? Menurut, menurut bapak? Pak? Iya. Terima kasih mas Joko. <tuh> Uh, sekitar bulan Agustus yang lalu kalau nggak salah ya hampir 3 bulan itu mengalami kesulitan pupuk khususnya pupuk subsidi atau pupuk subsidi mm -hmm. subsidi uh, sehingga kita terpaksa menggunakan pupuk non subsidi yang harganya cukup mahal mm -hmm. sekarang sekarang, sekarang sudah lancar ya. sekarang lancar tapi ada, ada banyak sekarang. tapi informasinya kayak kcl mahal banget pak ya non subsidi nah, sekarang ini semua pupuk naik mm -hmm. non subsidi semua pupuk naik obat-obatan naik obat rumput mm -hmm. juga naik nah ini yang jadi masalah jadi sedang masalah. harga harga hasil panen masih tetap itu masih belum masalah. belum ada kenaikan jadi yang dirasakan pak ya karena pertanian berbudidaya bapak hobi bapak seneng Sehingganya apa yang dilakukan ikhlas tetapi kan kita juga mengalami rasa dikalah harga murah ini pak nah, nah dikalah harga murah terusan kita merasa kok nggak naik naik ini gimana pak cara mensikapinya ya, kita sang putus asa mas yang putus asa yang pertama pak sang putus asa mm -mm. coba coba coba terus kalau kita mm -mm. mencoba gagal terus berhenti ya namanya tidak ada usaha nggak kembali juga Ia, modalnya pak iya. tapi ah. kalau sekarang gagal dipelajari dari kegagalan itu Betul. apa apa musim apakah harga pasaran pasarannya membludak mm -mm. sehingga kita punya perhitungan yang yang cermat mm -mm. intinya ya. kalau bahasa jawanya uh, apa ya nyawang kedepannya pak ya nyawang yeah. kedepannya apakah nanti harga naik atau enggak terusan kira-kira menggali informasi di luasan kira-kira yeah. yang nanam mau kita budidayakan ini banyak atau enggak gitu pak, yeah. ya. itu kalau untuk hama penyakit pak yang dominan di semua jenis nih kita nggak bisa ngomong satu-satu nih karena banyak yeah. nih ada bawang ada jagung ada cabai yeah. itu gimana pak kalau dimulai dari bawang dulu mas ya bawang itu Uh, ada 1-2 Tapi ter, tempat saya kemarin terkendali mm. Itu loh mas Moler Moler moler karena mungkin Faktor cuaca yeah. bisa jadi mm. Ataupun kena lalat Yang kedua kalau moler di pembibitan Itu eh, di, Bukan di pembibitan, moler setelah pindah Tanam, itu biasanya Faktor dampak iklim Yang terlalu mendung yeah. uh, Cuacanya Terus bisa jadi kena lalat Hmm, iya. ah, ah, gitu. Terus cara menanggulanginya pak untuk mulai Alhamdulillah. Kalau ada pengalamannya, saya memperoleh informasi dari teman. Uh -uh. Saya carikan obat Remasol mas, Remasol. Apa obat jamur itu ya? Angkatan Remasol. Remasol. Nah setelah saya kasih Remasol, uh -huh. Alhamdulillah terkendali. Ya ada tapi enggak begitu parah. Enggak. Populasi untuk yang terkena tidak terlalu iya. over pak ya. Iya, betul. Terus kalau untuk cabai ini pak, kan juga hmm. lumayan rumit juga. Hmm, iya. Gangguan hama penyakitnya hmm. nih pak. Cabai terutama ini mas yang yang jadi masalah kendala di tempat saya itu, busuk buah mas. Oh patek. Oh, saya belum punya obatnya, belum punya cara, tanya informasi kemana-mana katanya masih masih su susah juga untuk hmm. menangani itu. Kalau cabai itu kan, kalau patek nih Pak di tanaman cabai. Hmm. Kalau menurut Bapak benar atau enggak kalau memang itu kelebihan? Kelebihan. Uh, bisa kelebihan air, bisa kelebihan makanan khususnya nitrogen. Kalau kalau dari pengalaman Bapak yang sudah melakukan budidaya cabai, kira-kira pupuk yang diberikan khususnya N itu berlebih hmm. atau enggak Pak? Menurut dugaan saya itu mengapa bisa busuk dua hmm. lolos dan sebagainya itu bukan saya itu karena terlalu banyak n Mas. Terlalu berlebih N. Jadi kan kadang-kadang banyak pupuk yang sudah diberikan atau yang sudah ada nih Pak kan hmm. NPK-nya iya. sebenarnya tertera. Iya. Tapi kadang-kadang kita kan karena mungkin faktor kesibukan nih Pak hmm. mau membaca itu dan menggabungkannya mungkin agak-agak ini pak rata-rata petandingan seperti itu hmm. jadi kadang-kadang kita pakai NPK merek A merek B merek C hmm. dimana tiga dipakai semuanya dalam satu aplikasi dan jumlah N-nya itu berlebih hmm. nah, itu kira-kira seperti itu ndak pak? Iya pak. betul betul ya pak contohnya ya? aja mas contohnya hmm. yang mudah ya kita pertama pak pakai pakai paskah paskah itu n-nya kan lima belas persen kemudian besok biar biar cepet hijau kan dikasih oria kasih oria kan ada oria paskahnya dia itu sudah ada oria semua iya empat puluh enam persen empat puluh enam persen dengan lima belas persen ketemunya sudah enam puluh satu persen iya itu perasaan saya itu karena kita belum belajar bagaimana cara Pungunan pupuk yang yang yang tepat. Uh, pungunar, itu. Kalau menurut saya sih, cuman faktor ke bagaimana kita melihat satu sih Pak kalau oh. untuk pemupukan satu laju pertumbuhan. Yeah. Yang kedua, faktor yang kedua itu kan pupuk kalau kita beli di pasaran, di kemasannya pasti ada jumlah yang tertera. Jumlah kandungan yang tertera N-nya berapa, P-nya berapa, K-nya berapa, k -nya k -nya berapa, berapa gitu, uh. ya. Yang ketiga, sebelum tanam histori. Hmm. histori lahan itu kira-kira kemarin habis ditanam apa produksinya berapa menggunakan pupuk berapa iya. sehingga mungkin ada sedikit masukan supaya nanti nggak double tapi tetapi tetap hmm. utamanya laju pertumbuhan laju pertumbuhan itu yang me, me, apa ya yang bisa mengakibatkan kita salah prediksi iya. karena kadang banyak petani pak banyak petani itu Nanem, pokoknya gemuk di awal. Iya, seneng, seneng pokoknya iya. gemuk, warga. keren kalau hmm, udah keren. Iya. Uh -uh. Nah, itu kadang-kadang terlena, iya. terlenanya. Hmm. Kan, kalau untuk kita berbicara cabe, disitu ada pertumbuhan, disitu ada pembungaan, disitu ada pembentukan ranting, iya. disitu juga ada penuaan buah. Iya. Nah, juga disitu apa ya, Pak? Ya, apa namanya? Uh, Permintaan akan makanan berbeda-beda di iya, segmen itu... umur iya. nah, nah, nah. Sementara itu dulu uh, Obrolan kita dengan Bapak Muncarno Terima kasih banyak telah berbagi ilmu Telah membagikan inovasi-inovasinya dalam dunia pertanian Mudah-mudahan pemeriksa sekalian bisa Mengambil manfaat dari bagaimana Belajar dari Bapak Muncarno manajemen waktu antara ber, uh, mengajar dan berbudidaya tanaman Terima kasih banyak Pak Muncarno atas selamat waktunya iya. Dan jangan lupa subscribe, lab, uh, like, dan komen apabila konten ini bermanfaat dan saya akhiri bilai taufik wal Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yeah. al